teman-teman, assalamualaikum. Mama sama Safia mau buat playdo. mau nggak buat playdo sama mama Safia? mau ya? langsung aja kita buat yuk. bahan-bahannya Mama udah siapin. ini ada tepung terigu satu gelas, ada minyak goreng, ada garam tiga sendok, sama air panas. dan ini ada juga pewarna ya. di sini Mama pakai pewarna warna kuning. Terus warna merah sama warna biru. Jadi ada tiga warna nanti. Kenapa ya mama buat bukannya beli? Kenapa Safia mama buat? Peleduh kenapa atau enggak? Karena yang pertama murah. Terus yang kedua aman. Jadi kalau Safia nggak sengaja makan peleduhnya, Safia perutnya nggak akan sakit. Terus yang ketiga seru. Seru enggak? Seru dong, yuk sekarang bikin aja yuk. Masuk buat ya? ya. Pertama-tama, teman-teman kita masukkan dulu terigu ya. Kita masukkan terigu. Ke Oke, ke... mau tuang, hmm. nah, tuang ya? ya semua <tuk> nah, tuang ya? Ini terus sama Safian dituang ke sini. Oke, ini satu sambil dihitung. Ini tadi satu, aduk lagi. Wah, tiga. Kita kasih air secukupnya ya teman-teman ya. Aduk lagi sapi ya. Oke. Minyak gorengnya satu sendok makan ya teman-teman ya. Ya. Oh ya tadi mama lupa bilang kalau garam itu fungsinya untuk melembutkan adonan jadi supaya playdohnya nanti buat mainan itu lembut nggak keras. Kita kasih air lagi. Oke, iya Yay, lima mama. Sama-sama. Seru nggak sapi ya bikin hmm. playdoh? Sapi ya suka? Udah hmm -hmm. Tapi sapi capek nya capek enggak capek Anak mama cantik Mona pink Heeh nanti pulang naik ya. gak sabar ya, pengen main ya, ya ntar ya, Safiya ya oke mama, ya wacu hmm? ya wacu mama mau bantu hmm. ini sudah jadi ya teman-teman ya tinggal kita bagi tiga, karena akan diberi 30 warna ada ini dia mau bantu mau. ini mau bagi tiga, nanti Fia kasih warnanya ya warnanya hmm. ini Oh, dikasih warna apa? Mau kasih warna ini Ini warna merah? Ini warna pink Teman-teman Ini warna merahnya sudah jadi Tapi sebelum main Mama mau cuci tangan dulu Soalnya tangan mama merah Seru gak Safiya bikin play Huh seru ya mm -hmm. Safia suka main play doh. Ucap Habis uja. ini kita lanjut main terus ya Safia ya. Ya. Teman-teman uh -uh. kita pamit dulu ya. Kita mau lanjut lagi main play do uh -uh. ya. Kita pamit ya teman-teman ya. Assalamualaikum dadah. Dadah. Dadah. dadah. dadah. dadah. Bye bye. Mm. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Mama.